Nah. bang? iya. bang Fakri, bang Fakri ya bu? Ya. mau beli baju promu di di mana nih kak? itu apa namanya kak? Okay. nama Oh tiga collection tuh 3 tika collection. Hmm. Mana bang? Boyang mana bang? Kapten Amerika. Oh. Suka abang itu. Oh, mantap Pak Wah oh, terbang nih terbang Om Jali Om Jali ini ya. cari barang yang bagus-bagus suka Abang suka Bang Abang suka senang kita beli sepatu siapa namanya bang Ramat. bang Ramad nah, suka sepatunya suka mana keren ya ini, nah, ini? abang siapa namanya bang Pati. bang Pati suka sepatunya bang oh iya itu ya, buat sepatu kita bang Ramad dan bang Pati eh, ini sama Pak Bendara aman pak masih. <tuk> <tuk> ya. ya, Soal bayar-bayar sama Bapak ini. Ngon, wow, kok wow, apa itu, Pak? Jangan oh, ya, ya, Oke, oke, oke. Potong-potong. Oke, Pak, Pak, Pak. Kasih dulu, Pak, kata-kata, Pak. Ya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih donatur ya. yang selalu mensupport kegiatan Sahabat Yatim kedua apa. Oh, ya. Insya Allah, Allah lah yang membalas kebaikan baikkan para-para minum tadi kita kegiatan nyari apa aja Pak tadi Pak udah Pak ini udah dua kegiatan apa tadi aja terbang kita hmm. membelikan tas dan sepatu baju eh tas dan baju kamuka Wah, siapa ini? Pak untuk siapa Pikri. oh ini abang pikir ya, Bang Pikri, ya. Wah, hmm. Halo Bang pikir senang ya, ya. Tenang, ya. Ayo. Ayo. Ayo. kemudian ini beli ini beli sepatu, ya, sepatu ya, untuk dua adik-adik kita. Ya, ini. Nah, uh... Mereka katanya sepatunya baju pol. Astagfirullah. nanti tunggu lanjutkan kita ke Irian okay. belanja baju muslim dan makan-makan. Ah sekali. Oke okay, kita tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.